Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada unggahan spesial banget para ya dari dokter Nana Ogin Dokter Nana adalah dokter kandungan dedek persahabat ya dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto bareng dedek LSD kecewa Wow tentu ini foto lama persahabat ya yang baru diunggah oleh dokter Nana walaupun semalam idola kita cekandungan persahabat ya tetapi dokter Nana ini mengunggah sebuah postingan foto lama persahabat ya masya Allah tetap kita doakan mudah-mudahan idola kesayangan kita diberikan kesehatan kelancaran dan dipermudah untuk persalinan nanti Amin ya Robbal Alamin. Ada kalimat Carlson yang luar biasa dituliskan oleh Dokter Nana. Insya Allah selalu diberikan kemudahan dan sehat-sehat selalu ya deklesi kejora. Abang Rizky Billar dan si jabang bayi. Amin. Tentu kitalah aminkan doa baik yang di tentunya ucapkan oleh Dokter Nana. Mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya dipermudah. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat, yakni dari Agung Instagram, lastri-leslar15 underscore mengatakan, Amin, ya robal alamin, thank dokter cantik dan baik, masalah banget ya, respon yang sangat positif dari para sahabat Leslar yang selalu kompak dan selalu solid mendukung idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya juga di sini ada sebuah unggahan special info, persahabat ya bakal ada vitamin bahagia di channel YouTube Prestik Production jam 9 persahabat ya pagi ini, tentu sebentar lagi akan menyaksikan citukan vitamin manja dari idola kesayangan kita yang akan berkolaborasi dengan Rudy Salim persahabat ya, wow ini luar biasa keren banget. Mudah-mudahan saja, tentu banyak dukungan, support untuk idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan dari Angkong Stofutin pilar Ada kalimat khasnya juga yang dituliskan Jam 9 ya di Youtubenya prestik tuh Persahabannya jangan sampai lupa di biar nggak kelewat, biar nggak ketinggalan untuk menyaksikan vitamin bahagia di pagi hari ini banyak tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan tersebut yakni dari akun Leslar, underscore sg 95 Kategori Abang belum kembali ke asal, ya yuk bisa yuk dinaikkan kompak Lestler lovers Leslovers, Belovers Wow, persahabat ya, tentu mengajak untuk mendukung idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya, ini info nih untuk kita semua bahwa Rizky Pilar dan komposer ini masih di urutan kedua dalam nominasi Song Writer of the Year, pesan ya, posisi pertama masih diduduki oleh Iovi Widianto. Kita buktikan yuk kekompakan kita, kebarbaran kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Leslie dan Kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga, para sahabat ya. Di sini ada info penting dari ANTV. sahabat ya, kembali menginfokan bahwa cinta abadi Leslar ini tayang besok. Persahabat ya, besok siang, jam 1, di ANTV. Kita juga jangan sampai lupa untuk mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Kita lihat di kalimat kiasan info yang dituliskan oleh ANTV. Cinta abadi Leslaw, tetaplah setia bersamaku setiap hari minggu, jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Wah gimana ya keseruan keseharian, pasangan paling fenomenal tahun ini kakak Bilal dan Gede Lesti Duh makin seru aja nih tiap episodenya, jadi jangan sampai ketinggalan ya Rizky Bilar Elasti gejorah tuh ya akan tentunya dihadirkan keseharian idola kesayangan kita dalam acara Cinta Abadi lestar tetap lastia bersamaku Berikutnya para sahabat yang di sini juga ada info dari Indosiar bahwa acara Lahiran Baby number 2 dari Ravi Nagita Slavina akan live hari Selasa tanggal 30 November jam enam sore waktu Indonesia Barat persahabat tuh acaranya hari Selasa 30 November live pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini akan live di Indosiar dan Trans Entertainment serta ada juga di aplikasi video.com kita lihat di kalimat cancer info yang dituliskan oleh Indosiar Yuk ikutan pasangan Raffi Nagita 1717 17, yang sedang berbahagia menyambut kelahiran baby nomor dua pasti kalian semua penasaran kan sama adiknya nya kayak gimana saksikan lahiran baby nomor dua hanya di Indosiar. Video.com dan Rans Entertainment Hari Selasa 30 November 2021 Pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat Jangan sampai gak nonton Untuk persahabat yang lahiran se si Wow ini kejutan juga nih Untuk kita semua Mudah-mudahan saja acaranya lancar Dan kita makin gak sabar banget Persahabat yang menantikan BBL lahir dan akan Disiarkan Live di Indosiar. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dipermudah dan diperlancar apapun urusan dari idola kesayangan kita Lesni dan rizki Bilang. Kita masih menunggu kejutan, kabar baik, kabar bahagia selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantingan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dengan informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.